lama berselang, saat dia sedang melihat ponselnya dia mendengar suara langkah kaki seperti ada orang yang datang dan yang anehnya, teman kos-kosan barunya beserta saudara yang berjumlah empat orang tersebut tidak memberi salam sebagaimana sering dilakukannya Apalagi di channel saya ini adalah sepenggal kisah, di mana ada seorang wanita yang tinggal di kamar kos sendirian. Kita sebut saja namanya Wulan. Pengalaman mistis yang dialami oleh Wulan itu cukup membuat bulu kuduk kita merinding. Kos-kosan yang ditempati Wulan itu adalah terdiri dari tiga lantai dia menempati kamar kos di lantai satu dan dia seorang diri dan dia berada di kamar lantai dasar beberapa hari yang lalu ada penghuni baru yang tinggal di lantai dua jadi tepat di kamar dia di lantai dua mereka terdiri dari empat bersaudara yaitu semuanya wanita karena ini memang kos-kosan khusus wanita yang pasti bukan untuk pria suatu malam setelah selesai bekerja tidak seperti biasanya si Wulan ini sholat isya di ruang tamu lantai dasar karena dia memang tinggal di kamar lantai dasar Padahal, biasanya dia sholat di kamarnya sendiri. Tapi entah kenapa, pada malam ini, ia iseng sholat di kamarnya. Dan dia memutuskan untuk sholat di ruang tamu lantai dasar. Karena saat itu kos-kosannya terlihat sangat sepi. Biasanya, ada sayup-sayup terdengar suara di lantai dua, membuatnya dia merasa tidak kesepian, dan sendirian mereka itu memang orang baru beberapa hari kos di tempat tersebut ya sepertinya mereka berempat sedang pergi pikirnya mereka memang orang baru beberapa hari baru kos di tempat tersebut pada waktu itu jam sudah menunjukkan setengah dua belas setelah itu dia melanjutkan dengan mengaji sampai jam 12 malam. Setelah semuanya selesai, dia masuk terduduk di sejadah yang masih dia pakai sambil melihat-lihat ponsel dan membaca WA grup tetangga sebelah di ponselnya tersebut. Karena memang di kamarnya itu sinyalnya kurang bagus. Lanjut cerita. Tak lama berselang, saat dia sedang melihat ponselnya, dia mendengar suara langkah kaki. Seperti ada orang yang datang, seperti biasalah. Namanya kos-kosan memang tidak dikunci pintu depannya. Jadi, dia hanya menunggu sampai pintu itu terbuka. Oh, syukurlah. Itu rupanya teman kos barunya bersama keempat saudaranya biasa pulang dan dia bersyukur tidak iseng sendirian di kamarnya dan yang anehnya teman kos-kosan barunya beserta saudara yang berjumlah empat orang tersebut tidak memberi salam sebagaimana sering dilakukannya Ulang tersenyum kepada mereka tapi senyuman itu justru tidak dibalas oleh mereka. Ah, bulan pikir, ini orang sombong sekali. Mereka itu padahal senyumkan nggak bayar, pikir si bulan. Kemudian diabaikan. Mungkin dia pikir itu menurut si Hulan, ya, mungkin dia pikir mereka semua sedang sakit gigi. Mungkin dokternya menyarankan sama mereka untuk tidak tersenyum atau berbicara kepada siapapun. Karena kalian sedang sakit gigi, jangan berbicara kepada siapapun juga. Singkat cerita, di kosan ini memang ada seorang wanita yang paling lama tinggal di kos-kosan ini. Ya anggaplah dia sebagai senior yang megang wilayah di kos-kosan dan dia sangat terkenal galak ya maklumlah yang pegang wilayah di kosan itu ya sebut, sebut saja ya namanya Mbak Tari di dalam hatinya dia berkata untung aja gue orang yang paling sabar di dunia ini gak marah dicuekin ya coba kalau seandainya Mbak Tari, dicuekin gitu saat tersenyum Wah bisa dilabrak orang itu Memuji diri sendiri Tapi si Wulan itu teringat Tak ingin mereka bertemu dengan Mbak Tari Sehingga terjadi hal yang tak diinginkan Alias bertengkar Akhirnya dia berniat menunggur mereka terlebih dahulu Tapi setelah dia terbangun Untuk menuju tangga lantai dua takut mereka bertemu dengan Tari pasti bertengkar yang super galak itu tapi entah kenapa si Wulan ini ragu dan mengurungkan niatnya takut mereka salah paham dan terjadi keributan ya maklumlah ya, tahu sendiri seandainya perempuan sama perempuan bertengkar itu kan bisa main jambak-jambakan rambut dan si Wulan teringat sayangnya rambutnya baru ke salon habis di disayang kalau seandainya acak-acakan setelah tak jadi menugur mereka ya, Wulan pun masuk ke kamar dan beristirahat tapi dia tak dapat tertidur lelap karena di lantai dua tempat mereka menginap itu berisik sekali seperti ada yang berteriak dan ramai sekali seperti ada kegaduhan di atas sana itu berlangsung selama berjam-jam lamanya sampai menjelang subuh jadi bulan itu tidurnya kurang nyenyak ya. ntar terbangun, gaduh sekali ada suara ketawa, ada suara wah oh, kayak orang bercanda, berlebihan singkat cerita, keesokan paginya saat si Wulan bersiap-siap untuk berangkat, pergi bekerja. Lalu Mbak Tari, teman kosan yang super galak, turun dan masuk ke kamarnya. Kata Mbak Tari dengan muka merah seperti orang habis dikrokin. Dia berkata, Kamu dengar gak semalam? Ada mereka itu membuat gaduh di atas sana, berisik sekali yaitu tempat mereka di lantai dua, ya dan Wulan pun menjawab dengan terbata-bata. Iya Mbak Tari, Sa -sa -sa saya saya dengar dengan rasa takut malu Mbak Tari itu galak kayak super super galak. Ya anggaplah di sana Mbak Tari itu sebagai jegernya di kos-kosan tersebut karena dia memang orang yang paling lama dan biasa sering mengalami kejadian-kejadian hal-hal yang eh, menyeramkan juga dia sudah pernah dia lalui itu menurut Mbak Tari. Bahkan Mbak Tari itu pernah bicara itu sama si Bulan. Dia berkata. Itu dia sudah datangi kamar atas lantai dua dan dia mengetuk bahkan digedor-gedor sekeras-kerasnya. Tapi anehnya mereka juga tidak ada yang membuka satupun orang yang ada di dalam kamar tersebut. Akhirnya Batari berpesan kepada Bulan Ya kesannya itu untuk menyampaikan jangan sekali-sekali membuat kegaduhan. Bahkan Mbak Tari tak segan-segan untuk melaporkan kepada pemilik kos Untuk mengusir mereka pergi karena sudah mengganggu penghuni yang lain Itu kata-kata Mbak Tari Saya belum menjawab apa yang Mbak Tari katakan Tapi Mbak Tari kemudian pergi dan terlihat benar-benar marah besar Malam itu setelah pulang kerja Jadi Si Wulan itu menyampaikan apa yang dikatakan Mbak Tari di pagi hari Dan menceritakan tentang hal kemarin malam yang terjadi di kamar mereka Jadi mereka ada di kamar didatangi oleh Wulan Karena Mbak Tari itu marah Setelah menyampaikan pesan apa yang dikatakan Batari kepada mereka Itu jadi salah satu dari mereka saling pandang, memandang dan terheran-heran Kemudian mereka menjawab, "Kemarin, kemarin kita tidak pulang, Mbak. Ibu dan Ayah datang ke rumah saudara, jadi kita semua tidur di rumah saudara. Semua terdiam dan merinding. Bulan itu sangat yakin bahwa dia itu melihat jelas sekali. Mereka itu kembali dan naik ke lantai dua Terus menuju kamar mereka. Itu menurut..." penglihatan bulan tetapi tetap saja mereka mengatakan tidak pulang dan mereka kemudian menunjukkan tas pakaian kotor yang mereka bawa setelah menginap di rumah saudaranya ini aneh padahal semalam terlihat banyak orang di kamar atas tapi mereka sebenarnya tidak ada mereka itu tidur minap di rumah saudaranya karena di sana ada orang tuanya bulan itu cepat-cepat dia pamit kepada mereka karena ingin menyampaikan apa yang sudah dikatakan kepada Mbak Tari ya semacam laporan lah bahwa dia sudah menyampaikan apa yang Mbak Tari pesan lalu Mbak Tari mendengarkan dengan seksama tanpa ekspresi Mukanya Mbak Tari itu sepertinya begitu pucat pasir. Dia membayangkan seandainya malam itu saat dia mengetuk pintu dan ada salah satu dari mereka membukakan pintu. Wow! Apa yang terjadi dengan dirinya? Bisa pingsan di tempat dan diketahui oleh seluruh penghuni Nikos. Saat sedang menyampaikan kabar berita itu kepada Mbak Tari, Tiba-tiba, HP si Wulan berdering. Dia lihat ternyata yang menelpon adalah salah satu teman baru yang tinggal di lantai dua, tempat mereka kos. Di sana lalu didekatkan HP-nya si Wulan itu ke telinga. Halo? Seperti orang ketakutan, intinya dalam percakapan tersebut, mereka ingin menginap semalam di kamar Wulan. Karena mereka takut dengan hantu yang katanya itu sangat mengganggu pikiran mereka. Dalam hatinya si Wulan, wah kebenaran, gue juga sebenarnya takut, gak berani tidur sendirian. Ada sih keinginan untuk tidur di kamar mbak Tari, tapi dia enggan untuk mengungkapkannya. Dalam hati doanya terkabul, lalu... Si Wulan itu pamit sama mbak Tari yang super galak untuk kembali ke kamarnya menunggu teman-teman yang di lantai dua tersebut. Lalu Wulan bercerita bertemu mereka setelah sholat sampai kegaduhan di lantai atas kamar mereka. Akhirnya sampailah mereka menggosipin mbak Tari yang paling lama tinggal di kosan pasti biasa menemukan hal-hal seperti itu. Sampai ke hal-hal pribadi baktari yang terkenal super angker dan galak tersebut. Tak terasa, jam sudah menunjukkan jam 11 malam. Dan Bulan hendak tidur, karena kesokan harinya jadi akan bekerja. Jadi serempak mereka pun ikut memejamkan mata. Setelah suasana mulai hening, tiba-tiba... Ada yang mengetuk pintu dari luar kamar. Mereka terbangun dari tidur. Dan saling memandang satu sama lain. Dengan rasa takut. Akhirnya bulan terbangun. Dan membukakan gagang pintu perlahan-lahan. Pintunya sedikit terbuka. Out. Oh. Alangkah kagetnya Wulan, dikira hantu yang mengganggu di kediaman kamar atas. Wulan, boleh kak, Mbak Tari tidur malam ini di sini. Dengan berkata yang terbata-bata karena memang Bulan takut sekali dengan Mbak Tari, dia menjawab. Mbak Bo -bo -bo -bo Boleh mbak Silahkan katanya Dengan senang hati Oh itu saking Wah oh, super galak ya mbak Wulan itu. Eh mbak Tari itu ya Maksudnya Akhirnya Semua terbangun dan meneruskan Obrolan mereka yang tadinya Terputus bersama Wulan dan mbak Tari Dan mbak Tari pun ikut Meramaikan suasana dengan obrolan dan cerita-cerita yang membuat semua tertawa dan sedikit gaduh. Sehingga mereka lupa bahwa waktu sudah menunjukkan jam 4 menjelang subuh. Semua penghuni yang ada di kosan di sana itu merasa terganggu dengan kegaduhan yang ada di tempat kediaman Wulan yaitu kos-kosannya Wulan. Tapi mereka tidak berani menegur karena mereka mendengar ada suara mbak Tari yang super galak tersebut. Kita akhiri saja cerita mistis kita kali ini. Semoga ini dapat menghibur teman-teman semua. Arman pamit dan undur diri. Dan akan datang untuk menceritakan kisah-kisah mistis yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.